harganya sendiri di matchwatch atau di jamtangan.com hanya Rp 769.000 halo semua jumpa lagi dengan saya ya, Bro Richard atau Bro Darwin kali ini saya akan membahas tentang brand G-Shock dimana yang akan saya rekomendasikan ini adalah G-Shock yang paling ramah di kantong teman-teman semua ya bagi anda yang lahir tahun 90-an Jam G-Shock ini adalah salah satu jam impian, ya, disebut impian karena pada waktu itu si pemakai jam ini tampil paling keren, ya, di sekolah. Biasanya jam G-Shock ini dianggap paling keren karena tampilannya menarik, ya, cukup menarik, dan juga tahan banting tentunya untuk sebuah jam tangan. Di tahun itu nggak banyak ya jam tangan yang mampu atau mempunyai fitur tahan banting dan juga water resist sudah 200 meter Kemudian untuk G-Shock sendiri terkenal dengan harganya yang cukup ramah di kantong Nah salah satu jam G-Shock yang cukup ramah di kantong adalah seri DW9521 VDR ini ya Jam ini mempunyai diameter 46 mm. Harganya sendiri di Matchwatch atau di jam hanya 769.000. Tentunya bagi tangan-tangan orang Asia atau tangan-tangan orang Indonesia, jam ini cukup nyaman ya dipakai di pergelangan tangan. Ketika Anda hendak berenang juga tidak masalah ya, dengan jam G-Shock karena mempunyai fitur water resist 200 meter kemudian untuk yang kedua adalah seri G9001 VDR atau lebih terkenal disebut dengan g shock Madman ya G-Shock ini sendiri awal diciptakannya itu untuk teman-teman di bidang rally motor ya rally motorsport karena mempunyai fitur matresis apa sih fitur matresis itu? nah fitur matresis itu adalah e, jam tangan ini dilindungi dari debu maupun oli-oli yang ada di sekitar lintasan e, rally motorsport tersebut. Dan di bagian belakangnya sendiri ada e, semacam gambar ya yang menggambarkan ini adalah matresis atau markman. Enggak semua JSok sih mempunyai e, gambar seperti ini di bagian belakangnya. Kemudian untuk jam tangan ini sendiri masih menggunakan strap dari resin ya sebenernya g sih selalu menggunakan resin hanya beberapa akhir-akhir ini sudah menggunakan fitur karbon ya untuk bagian strapnya kemudian yang ketiga yang paling spesial dari yang harga-harga ramah di kantong ya adalah G-Shock Goofman Gulfman ini sendiri disebut spesial ya karena di bagian eh, baik di bagian belakang bekasnya maupun di bagian baut-bautnya ini menggunakan material titanium ya. Sebuah jam tangan G-Shock yang eh, cukup menarik karena jam ini mampu e, bertahan di kondisi yang cukup ekstrim diantaranya e, anti karat terhadap air laut ya untuk e, bahan titanium ini kemudian seri Goofman ini sudah dilengkapi dengan fitur moon ya di bagian tengahnya atau moon tight di bagian tengahnya di mana ada fitur uh, ketinggian air laut kemudian ada uh, fitur Moon phase nya ya di bagian tengahnya juga salah satu seri G-Shock yang cukup menarik dan juga uh, salah satu yang best seller ya di toko kita Casio G-Shock Goofman itu dia tadi uh, rekomendasi 3 buah jam G-Shock yang paling ramah di kantong ya. Bagi yang penasaran silahkan langsung ke website kita aja di jamtangan.com maupun di aplikasi MacWatch sebelum kehabisan ya. Oke okay, bye-bye.